Why? Aku ditinggalkan, tak tahan rasanya menangguhkan rindu, rindu tuh bertemu bersandar bersama. Aduh abang Roni. Wah, Mega Putra special. Mega Putra Bro. aja Ada batang, saya, special. I sama, Bercanda bersama, aduh abang Roni, Mega Putra spesial.